Hai hai hai sobat semuanya, welcome back to my channel, balik lagi di channel gue ini yang pastinya di channel yang selalu memberikan info info terupdate dan membahas seputar dunia selotar oke okay, kali ini gue bermain di Sunlight Princess ini dengan bawa mudah caranya aja alas ya boy langsung dikasih frisbee dong oke okay, kita pantau terlebih dahulu ya Oke, guys, gue cuma modal ribuan aja ya. Di sini gue langsung submitnya tiga ribu, dan alhasil langsung dapat full chapter gratis dari Binsan ya. Oke, kita lihat aja sama-sama. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Dan sambil kita melanjutkan ya masih di Gunung Pasar teman Temen dulu, gimana kabar kalian hari ini? selalu dan semoga aktivitas kalian juga selamat lancar ya oke okay. nice terusnya kalian jangan lupa simak-simak terus videonya, jangan di skip biar ya, kalian gak ketinggalan info-info terupdate dari gue kali ini ya aduh mantap sekali nih ya tipis-tipis aja nggak masalah ya guys ya oke okay. aduh matahari bersinar terang dong sayang Hasil lagi incers gaskan gaskan dulu nih oke tiga puluh satu kali tiga mantap buat sensasional aduh tuh dua ratus sepuluh bestie wow ini luar biasa banget ya, baru aja main udah langsung dapetin yang indah indah di depan mata ya kan, yang manis manis pula. Aduh, oke okay, ya. ya. Pastinya di sini gua bakal ngasih kalian untuk edjapriknya uh, trik nih ya mengenai info togel gacor, togel gacor dan juga bocoran contoh gacor hari ini. Itu penyedahan bawa modal receh ya guys. Aduh, sini gue bawa modal dan langsung dapetin cuan-cuannya Luar biasa sekali ya sayangnya Oke, kita lanjut lagi-lagi masih ada empat skin lagi Kira-kira di grup kalau ini dia bakalan dapetin di profit berapa banyak ya Nice, birunya konek, kuningnya sayang Oke, mantap juga kasih lagi dan terus dong sampai lunas ya 4600 dikali 20 puluh sembilan oke ya dikasih mega mega sih eh pastinya di sini glo mau ngasih untuk pecahan r dengan impress tinggi ya tentunya untuk mudah dalam bermain di game, -game online ya tentunya di game-game yang lagi gacor ya tentunya seperti di inter ya karena disini kebetulan gue juga main di RTV tinggi ya jadi kalau misalkan kita main di RTV tinggi itu memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit lebih tinggi lagi aduh ini mantap sekali sayangnya 7500 x 255 cuy sensasional ya 189 ribu tipis-tipis aja ya tentunya santai-santai aja dalam bermain bosa terlalu tertawa hawa nafsu dan gak usah brutal ya, ya ini jangan lupa nyuruh dulu kopinya nih biar nggak tegang dan nggak serpamen dong. <laughs> ya, oke. Okay. Pokoknya nggak usah khawatir lagi nggak kemana ya. pasti ya, pasti jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara like, comment, share dan di subscribe channel ini ya sayang ya. Aduh tujuh ratus Gila. Channel Google udah dapetin ke delapan ribuan. Cuy modal rese rese aja nih ya. Gila ya main modal receh ternyata cuannya juga nggak receh ha. ya. dan di sini gue juga mau ngasih tahu dimana tempat bermain gue yang pasti kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa ya dengan kegacorannya ya kan. Dan pastinya situs ini juga aman terpercaya dan juga berlisensi. jadi memang bener-bener ini tuh rekomend banget buat para pelaut mania ya, dan juga para mamen-mamen gue nih di luar sana. oke langsung aja. Di sini gue bermain di situs permain 138 gajah makan permen gacor man. ya gue main di situs permain 138 nih jadi buat kalian yang mau join di permain 138 linknya udah ada di komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga ya ya oke kita lanjut lanjut lagi ya gak usah pakai lama lah ya kita langsung digas aja dulu Siapa tahu mau ngasih tambahan cuan-cuannya di sini. Alas ya boy, hanya <laughs> nggak usah khawatir rezeki enggak akan kemana ya. Oke, okay. dan tentunya kalian jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng ya agar kalian dapetin notif dari gue nih setiap harinya. Dan pastinya agak uh, sebagai tanda Parkir ya kalian juga udah mampir di channel gue ini. Ini digaskegaskan deh, karena setiap harinya gue juga bakal sharing kalian tentang info pelajaran berinvestasi hari ini dan juga swapgaes hari ini ya posisinya buat kalian yang suka main modal reksa. Jadi nggak usah khawatir ya guys, ya, merapat langsung aja dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, okay. aduh. Sudah ketinggalan lagi dong di putaran kawin ini ya, mantap dua Mudah-mudahan hasilnya gak zoom. Kita lihat sama-sama. Hai, -sama. ya, pokoknya kalian jangan sampai hai. untuk info yang menariknya ya seputar Hai, gacor Hai, ya Hai, hai. Hai, hai. Hai. Hai. Hai. guys. Ya semoga pola-pola kol yang Hai. Hai. Hai. bisa Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Semoga video-video yang gue berikan di sini bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke, okay. ini dashboard long ya. Oh ya, satu lagi pasti buat kalian yang lagi nonton video ini Gue juga memerlukan untuk disclaimer terlebih dahulu, ya. Uh, Jadi kan konten ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia delapan belas tahun ke atas. Jadi bagi kalian yang merasa belum cukup umur di skip aja videonya apabila lewat di beranda kalian oke ya. Untuk merasa cukup kali ya karena ini juga udah dapetin profitnya gue malah takutnya nanti hasilnya malah turun ya sayang gitu kan jadi udah lah gue mau medain aja tapi sebelum gue pamit, gue juga mau ngasih pantun sebagai hiburan aja nih tentunya untuk kalian ya, karena kalian udah bantu support channel gue ini Oke, langsung aja Kartanya guys, berguruh permen, Cakep Anak baru dapat bonusnya. Sebenernya dia permengani kartu, dia gelap kan makan permen. dan sol Terima kasih banyak buat semuanya. Beri izin pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam jackpot, salam sensasional, dan 138. Bye.